mahasiswa dimanapun anda berada saat ini anda kembali menyimak video penjelasan materi perkuliahan kita di mata kuliah ekonometrika dasar dengan saya tahu segi wow. saudara pada pertemuan kita minggu lalu kita sudah melakukan simulasi perhitungan nilai koefisien dan konstanta model regresi linear sederhana dengan menggunakan data time series dan data cross section Pertanyaannya, apakah koefisien dan konstanta yang telah kita hitung atau kita estimasi tersebut adalah koefisien dan konstanta yang berarti atau signifikan? Oleh karena itu, kita perlu melakukan pengujian hipotesis dan menjadi pokok pembahasan kita pada hari ini, yaitu uji hipotesis model regresi linear sederhana. Materi perkuliahan kita hari ini telah saya share dalam bentuk PPT di grup. Silahkan Anda baca dan saya harap Anda bisa memahami mekanisme pengujian hipotesis model regresi linear sederhana melalui penjelasan yang akan saya sampaikan pada video ini. Oleh karena itu silakan simak videonya dengan seksama dari awal sampai dengan selesai. Saudara, materi perkulian kita pada hari ini dengan topik uji hipotesis model regresi sederhana merupakan materi yang wajib Anda kuasai karena materi ini tentu kita akan sering ulang pada pokok pembahasan kita selanjutnya. Sebelumnya, mari kita lihat apa itu uji hipotesis pada model regresi. Kita perlu mempelajari uji hipotesis pada regresi karena dalam regresi kita kenal ada uh, estimasi parameter, artinya nilai parameter kita estimasi menggunakan nilai statistik. Nah Apakah nilai statistik ini merupakan nilai yang berarti atau signifikan terhadap parameternya atau tidak kita lakukan melalui atau kita uji melalui pengujian hipotesis. Katakan misalnya untuk statistiknya adalah B0 kecil dan B1 kecil. Sedangkan parameternya adalah B0 besar dan B1 besar. Apakah B1 kecil ini merupakan estimator yang berarti terhadap B1 besar? Kita uji melalui uji hipotesis namanya. Dalam pengujian hipotesis nanti kita akan kenal dua dalam regresi. Yang pertama uji hipotesis secara parsial atau individu. Dan yang kedua uji hipotesis secara simultan atau keseluruhan perbedaannya kalau uji hipotesis parsial ini atau individu kita lakukan pengujian hipotesis per variabel bebas yang ada dalam model. Sebaliknya kalau uji hipotesis secara simultan kita lakukan secara bersama-sama untuk semua variabel yang ada dalam model. Nah, karena model regresi yang kita gunakan adalah model regresi linier sederhana maka uji hipotesis yang akan kita pelajari pada materi hari ini adalah uji hipotesis secara individu. Dalam pengujian hipotesis kita kenal ada 5 tahapan pengujian hipotesis seperti yang kita pelajari di mata kuliah statistika induktif. Nah, Tahapan-tahapan ini tentu kita akan aplikasikan dalam pengujian hipotesis di analisis regresi. Apa saja tahapan itu? Pertama adalah perumusan hipotesis. Hipotesis kita rumuskan dalam bentuk hipotesis nol dan hipotesis alternatif. perumusannya tentu berdasarkan pada pernyataan hipotesis dalam penelitian. Ada dua bentuk rumusan hipotesis nolnya, yaitu ada yang sama dengan, lalu ada yang besar atau kecil sama dengan. Kalau misalnya hipotesis nolnya adalah sama dengan tentu alternatif atau lawannya adalah tidak sama dengan. Sebaliknya, juga untuk hipotesis nol dengan nilai yang besar dari atau besar sama dengan, maka hipotesis alternatifnya lawannya oke. Jadi, itu yang pertama. Yang kedua, memilih tingkat signifikansi atau alfa. Di statistika, kita kenal alfa ini merupakan probabilitas atau nilai probabilitas. ...menolak suatu hipotesis nol yang benar. Nah, Menolak yang benar tentu sekecil mungkin. Oleh karena itu dalam ilmu sosial yang seperti mata prodi kita hari ini... ...masih dimungkinkan nilai alfanya sampai 10%. Yang ketiga adalah pemilihan uji statistiknya. Apa uji statistik yang akan kita gunakan? Apakah uji T atau uji F? Tentu bergantung pada tujuan pengujian hipotesis yang kita lakukan setelah itu baru kita membuat aturan pengambilan keputusan kapan kita menolak hipotesis nol atau kapan kita menerima hipotesis nol. jadi ada suatu mekanisme perumusan pengambilan keputusan setelah itu baru kemudian kita ambil keputusan berdasarkan nilai uji statistik yang kita lakukan dan kita perbandingkan dengan aturan pengambilan keputusannya Lalu, keputusannya nanti adalah: apakah menolak hipotesis nol, tentu menerima hipotesis alternatif, atau menerima hipotesis nol dan menolak hipotesis alternatif. Pengujian statistik yang akan kita lakukan pada uji hipotesis tentu tidak lepas dari deskripsi dari nilai yang kita akan uji. Misalnya uh, konstanta kita akan uji apakah signifikan tidak terhadap parameternya. Maka tentu kita membutuhkan deskripsi dari konstanta itu. Sama juga halnya dengan koefisien. Uh, nah berbicara tentang varian untuk konstanta kita akan gunakan formula seperti ini. Yaitu varian konstanta sama dengan sigma kuadrat B0. Yaitu hasil bagi antara jumlah x kuadrat dengan hasil kali n dengan selisih kuadrat antara nilai-nilai data dan rata-ratanya. Hasil bagi ini kita kalikan dengan sigma kuadrat. Nah, jadi kalau x adalah variabel, n adalah jumlah observasi, x bar rata-rata, sigma kuadrat ini adalah nilai varian dari residual, residual model untuk FRP atau fungsi regresi populasi berarti sigma kuadrat sini adalah parameter sedangkan untuk varian koefisien regresi sederhana adalah rumusnya varian B1 sama dengan sigma B1 kuadrat yaitu hasil bagi antara sigma kuadrat terhadap jumlah selisih kuadrat antara XI dengan X bar lagi-lagi nilai ini adalah uh, parameter yaitu varian dari nilai residual. Jadi sigma kuadrat adalah varian residual populasi n adalah banyak observasi dan x adalah variabel bebas. Nah, karena ini merupakan uh, apa? merupakan nilai parameter yang tentu sulit kita dapatkan, maka residual populasi ini kita bisa estimasi menggunakan residual data sampel yaitu kita taksir dengan simbol atau notasi sigma hat kuadrat yaitu sigma hat kuadrat adalah jumlah kuadrat residual dibagi dengan n kurang dua ya jadi inilah residual atau nilai varian residual ia adalah residual sampel n jumlah observasi Lalu deskripsi yang kedua adalah standar error, standar error ini menunjukkan variasi dari data yang kita gunakan Karena yang kita akan gunakan adalah data dari konstanta dan koefisien, maka standar error yang kita hitung adalah tentu standar error konstanta dan koefisien untuk konstanta, standar errornya adalah kita hitung dengan rumus standar error konstanta sama dengan akar pangkat 2 dari varian konstanta. Nah, jadi ya, ini formula yang kita gunakan untuk menghitung standar error. Sedangkan standar error untuk koefisien adalah SEB1 atau standar error koefisien B1 sama dengan akar pangkat 2 dari varian B1. Inilah formula yang kita gunakan untuk menghitung nilai standar error. Setelah itu kita akan menghitung nilai T statistiknya. Nah sebelum kita menghitung nilai T statistiknya, kita harus pahami konsep distribusi probabilitas untuk setiap konstanta dan koefisien yang kita akan uji pada pengujian hipotesis ini. Yaitu bahwa dalam uh, Metode OLS ada suatu asumsi yang harus kita kenal bahwa dalam model FRP nilai residual modelnya dianggap atau diasumsikan mengikuti distribusi normal. Dan rata-rata adalah nol dan varian sebesar sigma kuadrat. Nah, Atau kalau kita tulis bahwa residual untuk FRP atau residual untuk populasi terdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan nilai varian sebesar sigma kuadrat. Oke. Lalu, kalau misalnya kita ketahui bahwa uh, asumsi ini berlaku, berarti pada FRS juga demikian. Oleh karena itu, sebuah fungsi yang kita akan bangun dari variabel yang kita anggap terdistribusi normal, maka fungsi itu kita anggap juga adalah fungsi yang terdistribusi normal. Ya, jadi misalnya sebuah fungsi regresi dengan satu variabel bebas dan variabel terikat di mana residualnya merupakan variabel yang kita anggap terdistribusi normal. Oleh karena itu model regresi yang kita bangun tersebut adalah model regresi yang terdistribusi normal juga. Sehingga dalam pengujian kenormalitan atau normalitas data ini kita uji melalui distribusi Apakah terdistribusi normal atau tidak residual modelnya. Kemudian kita bisa katakan bahwa karena anggapan atau asumsi ini tadi. Konstanta dan koefisien juga kita anggap sebagai nilai yang terdistribusi normal. Jadi konstanta terdistribusi normal dengan B0 dan sigma B0. Serta koefisien juga demikian. Oke. Jadi ini salah satu harus dasar atau dasar yang harus Anda pahami dalam pengujian hipotesis ini. Oke, Tahapan ketiga tadi dalam pengujian hipotesis adalah menentukan alat uji statistiknya. Alat uji statistik yang akan kita pakai tentu bergantung pada apa hipotesis yang kita uji. Apakah datanya adalah data populasi atau data sampel. Kalau data sampel biasanya kita menggunakan nilai uji statistik. Sedangkan kalau untuk data populasi biasanya simbolnya adalah uh, menggunakan simbol-simbol parameter. Baik, Dalam uji statistik model regresi sederhana ada dua khusus untuk uh, data yang kita anggap terdistribusi normal. Yaitu berdasarkan pada datanya. Pertama kalau datanya populasi maka kita bisa menghitung menggunakan distribusi Z yaitu nilai Z statistik sama dengan BI kecil kurangi BI besar per standar error untuk koefisien dimana kita anggap nilai Z ini terdistribusi normal pada rata-rata sebesar 0 dan nilai standar deviasinya atau nilai variannya sama dengan 1 tetapi kalau misalnya kita tidak mendapatkan data eh, populasi melainkan kita bekerja menggunakan data sampel atau kita tidak dapat standar deviasi populasinya maka kita hitung menggunakan distribusi T yaitu T sama dengan BI statistik kurangi BI parameter bagi dengan standar error dari BI. Nah, nilai statistik T ini ya, terdistribusi normal atau terdistribusi sama dengan nilai ya, t table, ya, t table pada degree of freedom and kurang K. Nah, seperti apa t table ini? Nanti kita akan perkenalkan setelah ini. Uji statistik yang kita akan pakai, maka langkah selanjutnya adalah aturan pengambilan keputusan. Artinya, kapan kita akan menolak hipotesis tol dan menerima hipotesis? Alternatif ataupun sebaliknya, nah, dalam aturan pengambilan keputusan ini kita gunakan dua pendekatan: bergantung arah pengujian yang kita lakukan dan arah pengujian yang kita lakukan ini bergantung pada rumusan hipotesisnya. Apabila rumusan hipotesis alternatifnya bertanda tidak sama dengan nol atau tidak sama dengan, maka kita gunakan uji dua arah. Arti dua arah, kalau kita kembali kepada kurva normal kurang lebih seperti ini, ya maka nilai alfa yang kita miliki harus kita distribusikan pada dua sisi kurva normal ini. Jadi kurva normal seperti lonceng begini, kita bagi dua, tentu sisi kanan adalah setengah atau 0,5 dan sisi kiri juga 0,5. Nah Alfa yang kita maksud kita bagi dua pada kedua sisi ini, Berarti kita distribusikan pertama setengah untuk di sini, dan setengah untuk ini Apabila kita menggunakan uji dua arah, nah, oleh karena itu, maka alfa ini atau alfa per dua ini nanti menjadi daerah penolakan hipotesis nol, yaitu bergantung pada nilai kritisnya, nilai kritis yang kita dapatkan dari uh, tabel T. Okay. Nah, kalau misalnya inilah merupakan daerah tolak h demikian juga dengan ini daerah tolak H0, maka di tengah-tengah inilah daerah terima H0 atau tolak H1HA. Ini kalau misalnya uji yang kita pakai adalah uji dua arah dengan rumusan hipotesis BI tidak sama dengan 0. Bagaimana kalau misalnya uji satu arah karena uji atau rumusan hipotesisnya menggunakan tanda besar atau kecil dari. Nah, kalau dia tanda besar dan atau kecil dari, maka kita gunakan uh, uji hipotesis dua, satu arah. Lalu arahnya ke kiri atau ke kanan bergantung pada tanda ini ya. Kalau tandanya lebih besar dari, maka kita akan tarik panah ke, ke belakang. Ya, kalau kita perhatikan, tanda panahnya mengarah ke kanan, berarti kita buka ke kanan. Oleh karena itu, maka kurvanya kurang lebih begini ya, kita buka ke kanan ya kalau sebelumnya dua arah itu kita bagi dua alfanya untuk satu arah ini kita distribusikan semua nilai alfanya sehingga apa daerah penolakan H0 ya hanya pada satu sisi kanan oke jadi inilah aturan pengambilan keputusan untuk metode satu arah Nah, dalam membuat aturan pengambilan keputusan tadi, ada istilah nilai statistik kritis atau nilai kritis. nah Nilai kritis yang kita maksud di sini adalah batasan kita mengatakan menolak H0 atau menerima h nah Bagaimana cara menentukan batasan ini? Kita gunakan tabel T student, ya tabel T. Tabel T ini bisa Anda download di internet atau bisa difotokopi dari Nah, berbagai sumber literatur yang membahas tentang statistika dan ekonometrika. Nah, kalau kita perhatikan tabel T ini, ya, yaitu tabel T dengan degree 1 sampai degree of freedom 1 sampai dengan 40. Nah, pada berbagai tingkat probabilitas alfanya. Maksudnya adalah kalau misalnya alfanya adalah 0,5 maka untuk satu arah ini untuk dua arah yang ini kita bagi 2. Kalau ini adalah untuk alfa 20% atau 0,2, alfa 0,1 atau 10% dan seterusnya. Nah, katakan misalnya kita ambil untuk alfa yang 50% atau 5%, berarti untuk dua arahnya 0,025, satu arahnya 0,05. Kemudian katakan degree of freedom tadi adalah n-k. kurang Ya, ini adalah jumlah observasi, Knya adalah jumlah variabel Maka katakan misalnya Nnya adalah 10, Knya 2, maka degree of freedomnya adalah 8. Oleh karena itu ketika kita hubungkan kolom dan baris, kita akan menemukan kumpulan bilangan. Yaitu sebesar 2,3060. Jadi nilai ini yang menjadi nilai teks kritisnya. Untuk memahami ya dalam menguji hipotesis, mari kita ambil contoh soal ya seperti contoh yang kita gunakan kemarin pada saat kita belajar simulasi perhitungan dengan data cross section. Katakan ada 10 responden dengan tingkat konsumsi pada berbagai tingkat pendapatan. Lalu kita estimasi kemarin, kita peroleh nilai konstanta yang 24,4545 dan koefisien yang 0,5,0,91. Nah, pertanyaannya, apakah hasil estimasi kita ini signifikan atau tidak terhadap parameternya? Nah, untuk menjawab ini, kita perlu melakukan uji hipotesis. Berarti, pertama, untuk menyelesaikannya, kita harus rumuskan hipotesisnya dulu, ya, bahwa... H0 adalah bi sama dengan 0, karena kita mau mengatakan apakah dia signifikan tidak. Signifikan tidak ini berarti sama 0 atau tidak sama dengan 0. Oleh karena itu maka hipotesis alternatifnya tentu tidak sama dengan 0. Alfa ya katakan misalnya 5 Dan nilai statistiknya tentu kita bisa hitung menggunakan alat bantu tabel seperti ini. Ya, jadi datanya ini ya oleh karena itu kita akan uh, pertama menghitung nilai residualnya ya, residual dari model yang telah kita estimasi ini adalah nilainya ini misalnya untuk uh, responden yang pertama residualnya nilai 4,8175 ini diperoleh dari ya bahwa untuk residual rumusnya yi kurang b0 kurang b1 xi YI ini berarti nilai-nilai YI, misalnya untuk yang pertama, 70 kurangi dengan konstantanya seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Lalu, koefisien nol lima satu kalikan dengan variable x. Variable x untuk a adalah 80 Hasil perhitungannya adalah empat koma delapan Untuk responden pertama, responden kedua, dan seterusnya yang bisa diteruskan. Setelah itu, kita kuadratkan nilai residualnya. Residual yang kita dapatkan, kita kuadratkan. Misalnya, untuk responen pertama, 4,8175 dikuadratkan adalah 23,283. Untuk responen B, residualnya adalah minus 10,3645, maka kuadratnya adalah 107,4229 lalu kalau kita hitung nilai varian dari residualnya kita bisa hitung dengan formula ini tadi ya bahwa Sigma kuadrat adalah hasil bagi jumlah residual berpangkat dua bagi dengan jumlah area apa, nilai observasi kurangi dua ya sehingga kalau kita sederhanakan ya nilai ini tadi kita peroleh dari ini Jumlah kuadrat dari residual adalah 337.272,8. Seolah. Ya, oke, oleh karena itu maka kita hitung nilai varian residualnya adalah 42,1590. Setelah kita dapatkan nilai varian residualnya, maka kita bisa hitung nilai dari apa? Nilai dari test statistiknya. Oke, untuk menghitung nilai statistiknya kita perlu uh, mendapatkan nilai x kuadrat ya atau nilai x yang dikuadratkan. Jadi 80 kuadrat adalah 6.400, 100 kuadrat adalah 10.000 dan seterusnya. Nah, kemudian pada kolom yang selanjutnya adalah selisih antara nilai data dengan rata-ratanya. Nah, jadi karena uh, kita tahu bahwa rata-rata untuk uh, Uh, untuk x adalah 170, maka kolom ini kita isi dengan cara, misalnya untuk baris pertama, x kurang x-bar berarti 80 kurangi dengan 170. Inilah nilai uh, selisih antara x dengan x-bar. Oke, okay, kalau kita kuadratkan kemudian kita peroleh seperti tabel ini ya, atau kolom ini bahwa min 900 S90 kuadrat adalah 8100 dan seterusnya. Setelah kita membuat tabulasi hasil perhitungannya, maka nilai statistik hitungnya kita bisa hitung pertama untuk konstanta. Yaitu kita mulai dari variannya bahwa rumus varian tadi yaitu sigma B0 kuadrat untuk konstanta. Ya, sama dengan hasil bagi jumlah eksi kuadrat dengan N kali jumlah selisih eksi dengan X bar lalu kalikan dengan. Uh, ini adalah nilai statistik karena nilai parameternya kita duga dari nilai statistiknya yaitu varian dari residual. Oke, karena kita sudah dapatkan jumlah eksi kuadrat dari tabel sebelumnya yaitu rp kemudian jumlah selisih eksi dengan ekspar adalah atau jumlah selisih kuadrat antara eksi dan ekspar adalah 33.000 dari tabelnya maka kalikan dengan 10 kemudian nilai dari varian residual sampel adalah 42,1590 oke lalu kita kalikan ini, ini kita kalikan juga, kita peroleh oke, ini hasil bagian adalah 42,4145 Oke, berarti varian dari konstant adalah 42,4145. Selanjutnya standar errornya kita hitung dengan mengkuadratkan atau mengakarkan 42,4145. Kita akar pangkat 2 akan dapatlah 6,51126. Oke, setelah dapatkan nilai standar errornya, maka kita bisa menghitung nilai t statistiknya dengan rumus bahwa t hitung sama dan b0 kurang b0. Terus ini adalah statistiknya, ini adalah uh, parameternya, bagi dan standar errornya. Jadi karena ini uh, parameter yang kita anggap tidak dapat kita uh, ketahui, kita anggap nol. Sehingga kalau kita hitung ya, kita jadikan ini nol. Ya, ini nilai dari koefisien uh, sampelnya 24,455 kalau kita bagi dua, bagi dengan 6,5126 hasilnya 3,7549. Oke, berarti T hitung dari eh uh, adalah 3,7549. Lalu untuk koefisien kita bisa hitung dengan formula pertama kita hitung variannya. Bah oh, varian sama dengan ini untuk koefisien kita hitung di sebesar 0,30,013 0,013 setelah itu kita hitung nilai koefisien atau standar error-nya. Standar error-nya kita akar pangkat 2-kan nilai variannya. Dapatlah standar error 0,0357. Setelah dapat standar error baru kita hitung nilai t-hitungnya. Ini rumusnya. Ya, maka t-hitungnya adalah 14,2605. Maka setelah kita dapatkan nilai statistik ini kita masuk pada aturan pengambilan keputusan. Karena rumusan hipotesisnya adalah BI sama dengan 0 dan hipotesis alternatifnya adalah BI tidak sama dengan 0, maka kita menggunakan uji dua arah. Alfanya 5%, kita bagi dua terlebih dahulu, setengah untuk kiri dan setengah untuk kanan. Setengah dari 0,5 adalah 0,025, ini juga 0,025. Oke, kemudian kita dapatkan nilai t-kritisnya dari tabel t-hitung atau dari t-tabel seperti cara yang saya tunjukkan tadi adalah untuk sisi kanannya 2,306 dan sisi kirinya min 2,306. Lalu kita tentukan nilai t statistiknya tadi adalah kita letakkan ya, pada tabel atau pada kurva. Nilai T statistik yang pertama konstantanya adalah 3,7549 dan untuk koefisiennya adalah 14,2605. Nah, kalau kita perhatikan untuk t hitung konstanta ini lebih besar dari nilai t kritis atau nilai t tabelnya. T tabel tadi adalah 2,3060. T hitungnya adalah 3,7549 tentu letaknya kurang lebih di sini, tetapi kalau kecil maka daerahnya di sini. Nah karena dia daerahnya di sini adalah daerah penolakan H0, berarti keputusannya adalah menolak H0 dan menerima H1. H0-nya adalah tidak sama dengan 0. Saya ulang, H0-nya adalah bi sama dengan 0, artinya hubungannya tidak signifikan, pengaruhnya atau uh, tidak sama. Ya, maka hipotesis alternatif tidak sama dengan 0 Oke, berarti bahwa uh, nilai konstanta pada modul regresi yang kita estimasi memiliki nilai yang berarti atau signifikan nah hal yang sama juga kita akan gunakan untuk menghitung uh, seperti yang uh, kita praktekkan pada perhitungan menggunakan EVI sebelumnya jadi kurang lebih tampilan dari Evis yang kita hitung sebelumnya lah seperti ini ya. Kalau pada pertemuan sebelumnya saya anggap bahwa standar error dan t statistik jangan diperhatikan dulu. Cukup koefisien dan konstanta maka pada pengujian hipotesis ini kita harus memperbandingkannya. Jadi kalau kita perhatikan standar errornya sama dengan sebelumnya. Nah jadi kalau standar errornya adalah 6,4, koefisien adalah 24,5. Maka nilai hitungnya kita tinggal bagi ini dengan ini. 24,45 bagi dengan 6,41 dapat 3,81. Kemudian 0,05 0,509 bagi dengan 0,035 dapat 14,24317. Nah inilah kira-kira materi perkeluan kita pada hari ini. Yaitu pengujian hipotesis dengan uji satu arah, baik dengan manual maupun dengan menggunakan Eviews. Nah Setelah itu kita ambil kesimpulan, yaitu bahwa yang pertama untuk konstantanya, karena nilai dihitung pada konstanta adalah 3,7549 atau lebih besar dari nilai tetabelnya 2,3060 pada alfa 5% maka keputusan yang diambil adalah menolak H0 dan menerima H1. Artinya bahwa nilai konstantanya tidaklah sama dengan 0. Berarti nilai konstantanya signifikan pada alfa 5%. Sedangkan koefisiennya juga kurang lebih sama ya. Bahwa nilai t statistik untuk koefisien adalah 14,2605. Atau lebih besar dari t-tablenya yaitu 2,3060 pada alpha 5% Oleh karena itu keputusannya adalah menolak h dan menerima H1 Artinya bahwa nilai koefisien B1 tidaklah sama dengan nol Atau nilai koefisiennya signifikan pada alpha 5% Nah inilah cara membaca hasil pengujian hipotesis yang kita lakukan Sampai di sini pertemuan atau materi kuliah kita pada hari ini dengan topik uji hipotesis, regresi sederhana, semoga bermanfaat atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.